balik lagi bersama Free Otus. hari ini kita akan review game Sweet Bonanza ya, seluruh. dan hari ini kita akan berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya bosku. langsung kaskan aja kita bawa modal seratus ribu. Kita akan mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya bosku. Yuk langsung kaskan aja. Saya-saya kita cek RTP uh, RTPGacor, dia hari ini terus kita bisa widiwidiman hari ini Yuk langsung jelaskan aja kita kasih berapa empat ribu delapan hmm, ratus saja sudah pusing apa kita langsung kasih di lima puluh quick pool kali ya oh yang pertama kita main di mana kita main di red resort, slot plus putih plus slot terjaga tiap leher di sini widi berapapun pasti bernilai 10 ribu dan jumat di sini, satu satunya situs yang menyediakan event menarik bagi ya? semua suka, kan? semua slot tapi yang paling deposit new member ya khusus new member aja bonus 500% jadi kalian deposit 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 ya untuk TWM nya 8 kali ya lo ya ingat tertera klaimnya juga mudah kalian di salah di left chat aja untuk tertera klaim bonus deposit 500% ya lo juga langsung tanya aja terretoslot untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku di pin komen kita juga tersedia link comment di grup tele di kita selalu berbagi info atau rahayu hari membuat hari ini informasi slot hari ini, Ini informasi yang terbaru dari Ini di sana. kita selalu terbaru dari sana. hari ini, terbaru dari dari sana. Informasi dari di Bantul ramakan grup telebih kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor suwito nazar hari ini ya Lut, kita share tiap hari di sana tiap hari kita bakal share ya. video-video tentang info slot gacor suwito nazar hari ini pastinya ya karena dari itu di Bantul ramakan grup telebih ya kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor suwito nazar hari ini ya khusus. dong kasih kasih free, spring, free spring manis tuh hey dong hmm. belum kita si, jadi, semuanya si, baru ya, sini si, kita Harus bentar lagi tiga harusnya si, tiga yuk boleh tuh baca lagi nanti masih Aku tidak mau baru jadi apa jadi mantap yuh. Lumayan, Mas. Nyonya bagus, loh. Kita meledak meledak saya. Saya lihat aduh, udah, udah, udah, udah. tapi namanya ya, diri Aduh, lumayan. Kita ada di Mas aduh berkali-kali berkali lagi itu berkali lagi dua lagi mana anjing terjadi kasih tambahan tuh airu ulu mau tuh anjing nggak mau tuh airu ulu maunya lagi tambahan gitu tambahannya gak habis tuh cuma gitu ini ngambil berapa ini Cepolan saya kasih jadi manis dulu, mati yuk. Apple. Aduh, cbe dulu. Terus kayaknya lagi lumayan kali nih, yes. disuruh lumayan, seribu nah, di kali, suruh lumayan dulu, nafsu dua ratus, lumayan, mega mega pertama ya dong. Apa kabar, Bapak? Bapak masih banyak sepeda, masih banyak sepeda karena barang kuasa kuasa di Jadi, ini dibikin dua ribu dua puluh, Terus, semangat jadi anggur, hai, tuan guru itu. Ini ngapain banyak apa tuh? Hai, dong. Jadi jadi dunia? empat pembalang lagi Bosku lumayan ya lagi dong lagi dong lagi dong dong lagi. itu, dong. lumayan ya mantap ya sangat bagus itu mau habis, dan buat teman-teman semua yang dibantu like, comment, subscribe-nya share ya, ke ya, teman-teman kalian juga boleh. Biar ya, teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot ya, aja hari ini, info slot hari ini, info slot biasa Sweet Bonanza hari ini ya, bosku Dari saya, Roy Spin pamit undur diri sampai dulu. Karena ini kesempatan WD yang bagus kita dapat WD-WD mantap sejuta nih jangan disia-siakan kita langsung gak sken widikan sahaja ya seluruh karena kesempatan widi gak datang buat kedua kalinya saya FSU SPIN pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot